Jangan lupa tahu tuan, tuan ada apa-apa. No, ya, saya dulu nak ya, bu. Kalau nak kereh, anda masih kita harus serunya. Di nasr Hamat. Aduh aku gih, aku gih, aku gih dia. Aih nyanyi tajam, saja. tajam. Buket abemak tak kasih. Buket abemak tak sayang. Tapi abang makna mikir Takut sesakamu dia Malah tunggu perangan lobbing Malah tunggu perangan sete Takutnya kata dore Basah sama ni juak ore Pengasuh abang sama? Weh mari bapa pua pula pengasu tahu demo suruh kamu mari siapa dia suruh kamu mari pula sama amo di tengah sabu puru kau godai tom dewi no mama lukai muka kepada dia mo mari de ku cah di dalam negeri ratu puyang perangi. puke di dalam negeri kita Kuala Dua pengasuh sama ku jawana ku cah bana no mari do maki hamung. Suka mau buat istri tua tinggi mamy mohra, istri rumah suh beci sekalipun... tak baik sekalipun dia jadi istri bini nih tak ada hati kena wak sama rato, waduh, panah-panah woyon dengan saya ...mari saya kambul, suka mau tinggal tuh menteri Cit Dewi, goriyo dia sudah mau tinggal, Tuan Menteri Citrawi. Oh, tinggal, kena tinggal. Tadi kak Dedomo semua sungguh nyupwa juga di Mau ke tinggal lagu tuh, abe sama. Oh, tinggal kado. Siapa dia? yo dengan Sa'id Dia sama si Gad, istri muda mo, Tuan Putri Mayumaura. Oh, Yusuf juga Tuan Putri Mayumaura. Benar, abe sama. Betul. Amau tak sih ciga, amau sebab dia tak ada saldo, tak ada dosto. Buku baik yang melawan dia istri Oh yesu, oh yesu ciga atau menerima yang murah. Saya, saya pun tunggu juga. Ah, kita main ke itu tuhiku. Tidak bini nih ke? Dia jadi bini Walau pokok, pokok tak mungkin kita lepas Lebatu, kita tak suku tuhiku. Bukan terima yang murah. Kamu tak suku, tak suku begini. Hok penganggabai, tu belum pada surat kita. Ikon dia nak ikut mana pada kita. Lebat tu apa emak? Oh, nih kira buhokku baru, buhokku baru. Tali cikah, tali cikah. Tom teri ciriwi, ciriwi tak boleh cikah. Isteri muda isteri muda tali cikah. Tak boleh cikah, tak boleh tu. Kalau tu aku cikah dengan tak ada kalau ni zaliz mana. Lebat tu tak boleh. Tali buaya, Tom teri banyak tali buaya. ...sebab tengok tu tu dua tuan ratu punya peranggi pulak baik tu aku. Baiklah lagu mana bemak. Kiralah natu bangun tu hari pertama aku. Semua ore ok, tegak. Tu dua tu lagi natu bangun ke sebelah mentarak tu dua batuk lah dua-dua. Batu ano. Oh tu dua bangun pukul 9 pagi, tujuh pagi 8 pagi. Nak aku menatu ku sebelah terang lagi. Lepas tu batu lah tu dua nyo. Batuk lagu mano tetua batuk uh, nah tu aku nak ha tetua kata tetua kata gitu hmm kalau dia nah tu tak bangun nah tu tak bangun lagi tetua batuk nah tu punah lomba benarlah tunggu masa lah tunggu masa gua anu bema cikiki pia tak so kecip noh tu bema saleh tuan ambetri manya morang ni bini tu aku patu yo parangi tu tetua aku si lewi bini tu aku jugak Ragu mana kamu saku? Wajah saya tu cica, tuam tri, mayimora, bema tak saku. Betul lah bema kamu tak saku tak saku. Betul betul topak tunggu tak saku. Senggol. Ambil duit bema lima puluh hial minaik kedah. Mai mai. <laughs> <laughs> Dia bukan hidup cedik mana boleh tak boleh sakit ada saya RM50. RM50. RM50. Dia nak guano saya ngawajib nga, caceh. Abieh! Dia ya, berapa dia sangat mahu kejut sama? Kenapa anu, uh, tu ikut makan sesama tak adil? Abiyo? Tak adil, Kenapa? Ah, dia ibu ini bu. Ha, Bukan sama kena aku, dia gocah. Tak, Kenapa memang duit-duit? Kenapa? Tau, pak duit tak adil ni tak adil. Saya benci lah macam tu. Saya kajik aku tu sama aku juga. Kita tengok sama, Nanti sekejap ya, samak mari. Samak mari. Samak mari. Biar ya, mak kecepat eh, ini. Abie Mak! Ah, Tengok ni. Ni ni ni ni ni ni ni. Wee duit ni 50 ringgit. Abie Mak ambil ke mana duit ni? Saik! Togak kejap lah tu. Mereka tanya lah dia. Bagaimana duit tak ada. Hei Abie Mak. Tuan kau selama. Wee petik Abie Mak. Wee kat aku. Dagu anu amor uinyak pak bayar uin nan neneh ama wirui ini tak adil ni. ngutak tak kenang lagu. Nasiah mm, tak kena ke tepak. Nasiah tak kena lagunya mu Indio, tau dio rio tok ke kita, raja kita po, tak ado terti kecek. Nyogode dio tengak ku. Ni ni ni ni. Hmm, kalau cenah kalau kira, kalau pikir ududuh, tak kena semoti aku. Kecik tak ada adak, -adak ngerti, aku nasihat pulak, nasihat ke tikut dia bini, bini dia Bini dia pulak dia nikah, eh jadi bini, kalau tak nikah tak jadi bini Kecik ke apa lah kutub dia Abek manggal sama Abek, iyo benar adik tuan petri, Mayamora. Doa pakpo Abek sepak buku bokul so, sauker lagi kok oleh perpu ya Giptino tu, oleh mana Abek mau tak kena. Abek malunya adik kepada kesa perempuan perpu ya Gilo. Tak tahu lah keturunnya Makirwano. Saya kepada adik tuan petri, Mayamora. Dia kata Abek ni suami dia, adik hot tulah juga Abek mugi, Abek malu, Abek sepak pak, Abek ne, Abek teraje. Abby mengajak selama si kamu Adik nggak tahu lah juga, dan namu gapo. Ipueng aku abby suami. Dia kata dia namu tuam terici dewi. Abby tak ada doh istrinya baik. Para kerja adik tuam terima murah. Buat hati tak kagak sok kasih saya abby sampai mati adik. Oh gitu. Jadi abby nih mogih benar tuh. Abby mogih selaku rumi kia. Abby malu adik cepo abeh bagi sebelum ya adik gi dia nak tengok muka staro mano dengan aku suami orede juga suami dia selo adik abeh si wak adik... buruk baik macam mana putih meger ya adik pergi abeh hei sok ge tua e tiga gilo siapa nama moni tululah juga dia ambo ambo bini ore isteri ore Istri dapat dia aku tak tahu. Mau ya katakan aku, Isteri lah juga apa si kamu? Oh, kamu tuh suamimu, suami ambo. Jadi kamu tuh lakimu, tuh laki ambo. Nih rasa. Aduh, sakitnya. Si juga pada kerja ambo. Ambo istri bini ogé, pasti muka tak malu, muka jahat. Idak rupa jauh hidup apa hidup? Aku nak no, ya, lihat kamu. Seramu-seramu tu berkata laki suami mumu Dia lah cakap suami aku Pasal tak reti Terpik Aduh! Sakitnya pengasuh Ni aku nak ajar pasal rejahak Pengece lakar Aku nak jual lep peti matahal nombor kata ru Kau jago bertiran, marah mana titi baik bakau Apa yang terjadi di aku soge? Pergi menyocokkan ini, mereka ini menyocok dengan seketau mana pertimian ini. Siapa selagi itu mubadar pekerja aku? Aku ini siapa yang berdua aku soge? Aku tutul aja aku gaso. Panggawanya yuk pada kau kerko pada kerja Kalau bergini jadi, aku terpaksa lagi kau pergi cari Di mana orang tua padahal, aku tidak tahu apa yang terjadi Punya ikan aku, meyakisah pada pedih, tubuh pada pekerjaan aku sorry.